Setelah meteor menabrak bumi pada tahun 2322 terjadi ledakan besar yang mengakibatkan setengah dari populasi bumi musnah. Dunia hancur lebur. Kehidupan manusia kembali ke zaman purba untuk bertahan hidup. Di suatu tempat, sepasang pendekar sedang merayakan kehidupan mereka hahaha gate gate gate gate gate gate gate gate gate gate gate gate gate Kepagi. Langsung aja kita tanya! Anak kira kita takut! Nggak nana. Round 1 Fight! Mana dia? Tahu, ini di mana? Ah, pala, tu takoyakinya, pilih lewat di situ. Oh, yang <tuk> Round Two, fight. Kepang anak, lebih lama sekali. Kepang nggak ya suka ngapain takoyaki tak kasih habis? Ya, nggak nyapa-apa, sih habis, Jo. Hmm. Buat Boleh, anak. Hmm... Hah! Takoyaki ulang. Beli, beli, beli.